Salam Damai Sejahtera Kali ini topik kita membahas keraguan sebagian orang Apa betul mujizat ekaristi itu adalah mujizat yang merupakan sesuatu di luar kehidupan normal? Kali ini mujizat ekaristi di Argentina yang akan jadi contoh Karena kebetulan ada yang palsu yaitu yang baru saja terjadi di Buenos Aires Sedangkan ada yang diakui Gereja Katolik, yaitu yang terjadi tahun 1996. Agar kita bisa tahu kalau Gereja Katolik tidak gampang mengakui satu keajaiban. Kebetulan lagi viral berita hosti berubah jadi darah di Argentina. Namun disayangkan telah ada penerbitan siaran pers dari keuskupan setempat, yaitu dari Uskup Moron, Jorge Vasquez, kalau kejadian tersebut sama sekali bukan mujizat ekaristi. Alasannya, setelah diadakan penyelidikan awal, hosti tersebut tidak pernah disucikan atau didoakan konsekrasi oleh imam manapun. Menurut kesaksian imam yang merayakan misa hari itu, roti itu telah jatuh sebelum disajikan dalam persembahan. Dan untuk meredam gejolak sebagian yang memaksa kejadian ini adalah mujizat, maka uskup Jorge Vasquez akan kirimkan benda tersebut ke laboratorium untuk diadakan penyelidikan Ada kesamaan kejadian yang lebih perkuat keraguan Kejadian yang kedua hanyalah tiruan yang pertama Yaitu roti yang jatuh, diambil, kemudian disimpan dalam air di gelas Saat ditemukan rotinya telah berubah darah atau daging Mengapa di kota yang sama terjadi kemiripan kisah seperti terjadi pengulangan yang sama, sedangkan mujizat ekaristi yang lolos penyelidikan dan diakui gereja katolik yang jumlahnya sekitar 120 kejadian, memiliki kisah yang berbeda. Jika kita melihat bagaimana rumitnya penyelidikan kejadian serupa di kota yang sama di Buenos Aires, Argentina tahun 1956, agak sulit kejadian terakhir di tahun 2021 ini. Dinyatakan mujizat di mana tahap awal akan ada wawancara para saksi, kemudian memeriksa silang mereka. Kesaksian mereka juga diliput kamera dan penyelidikan di tempat kejadian dari tahap awal terjadi hingga materi berubah dan ditemukan serta pengujiannya semua diliput kamera. Untuk bisa mengulang-ulang, dengar, lihat, dan temukan celah jika ada yang bohong atau melebih-lebihkan. Selanjutnya, tahap uji secara ilmiah. Sampel diambil, kemudian sampel itu diuji dengan apa yang dapat ditawarkan oleh sains dalam teknologi terbaru dari patologi dan analisis DNA. Dan dalam semua tahap tidak ada pengaruh pihak gereja, malah sebaliknya kaum skeptis yang dilibatkan. Jurnalis senior investigasi juga diajak untuk bergabung dalam penyelidikan Ahli yang dilibatkan terkadang juga tidak mengetahui dasar-dasar kejadian Supaya mereka tidak terpengaruh dalam meneliti Contohnya, sewaktu sampel daging diselidiki ahli patologi forensik Dokter ini tidak tahu sama sekali daging itu awalnya dari materi lain yaitu roti perjamuan ada banyak ahli yang dilibatkan dalam penyelidikan-penyelidikan dalam gereja katolik untuk buktikan Apakah kejadian itu benar adalah mujizat ekaristi? Benarkah penampakan Bunda Maria yang terjadi? Benarkah hidup seseorang itu suci dan bisa dikanonisasi sebagai santo atau santa? Benarkah kesembuhan yang terjadi adalah benar-benar mujizat? Jadi perlu penyelidikan yang mendalam Perlu diketahui dari ribuan kesembuhan yang terjadi di Lourdes Hingga saat ini baru sekitar 70 yang dinyatakan sebagai mujizat Dari ribuan kesembuhan yang terjadi di sana Karena telah melalui penelitian seperti ini Maka kita yakin apa yang diakui gereja katolik sebagai mujizat Benar-benar adalah mujizat Dan kita juga harus tahu kalau kita tidak boleh gampang menerima sesuatu yang dikatakan ajaib Tidak semua yang ajaib itu benar-benar berasal dari Tuhan Terkadang iblis menyamar sebagai malaikat terang dan kita bisa tertipu Akan sangat berbahaya jika kita terlalu gampang mengakui suatu keajaiban Dan ini yang dihindari gereja katolik Mari kita lihat kedua keajaiban yang terjadi di Argentina, mukjizat Ekaristi tahun 1956 yang melibatkan Paus Franciscus yang saat itu adalah uskup atau kardinal setempat. Dan kita lihat kejadian yang baru saja terjadi yang katanya bukan mujizat di Buenos Aires. Mari kita lihat kedua kejadian yang mirip tersebut. Credo Channel. Pertama dugaan mujizat Ekaristi Argentina tahun ini tahun 2021. Awalnya dari sebuah foto yang diduga telah terjadi mujizat Ekaristi yang baru-baru ini menjadi viral di Facebook dan juga YouTube. Katanya ini terjadi di gereja katolik paroki Santo Vincentius de Paul di Harlingham, Buenos Aires, Argentina Di mana mereka mengklaim adanya gumpalan darah terbentuk pada hosti setelah misa pada tanggal 30 Agustus Katanya ada dua pria yang membersihkan gereja Mereka menemukan ada hosti jatuh di lantai Mereka kemudian menempatkannya dalam gelas dan membiarkannya larut Keesokan harinya, tanggal 31 Agustus 2021 ini, mereka membersihkan paroki lagi dan mereka mencari gelas itu dan tidak percaya apa yang dilihat mata mereka. Airnya berwarna merah muda dan pada akhirnya pada jam 6 sore menjadi gumpalan darah. Benda tersebut kemudian dibawa ke uskup untuk diselidiki. Keuskupan moron di Buenos Aires kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengklarifikasi insiden tersebut. Juru bicara keuskupan, Father Martin Bernal, mengatakan, Pastor Paruki tidak menguduskan hosti dan kejadian itu sama sekali bukan keajaiban ekaristi. Namun, uskup moron, Jorge Verques mengatakan, Demi ketenangan pikiran semua orang, dia mau menyesuaikan penyelidikan dan analisis hosti tersebut. Tapi berikut persiaran pres lengkapnya. Siaran pers keuskupan moron tanggal 4 September tahun 2021 berbunyi dihadapkan dengan versi dugaan mujizat ekaristi yang katanya terjadi pada tanggal 31 Agustus tahun ini. Uskup moron Jorge Vasquez menegaskan melalui kesaksian imam yang merayakan misa hari itu bahwa itu sama sekali bukan mujizat ekaristi karena hosti yang dirujuk oleh audio dan teks tidak ditahbiskan oleh imam manapun tetapi dijatuhkan sebelum disajikan dalam persembahan hosti ini disimpan dalam kantong plastik dan kemudian dimasukkan ke dalam air untuk melarutkannya seperti biasa dalam kasus seperti ini tapi untuk ketenangan pikiran semua orang, uskup telah memulai penyelidikan terkait dan analisis hosti tersebut akan dilakukan di laboratorium. Mujizat Ekaristi Argentina tahun 1996 Ini adalah mujizat yang pertama dan yang diakui oleh gereja katolik, yaitu terjadi pada tanggal 18 Agustus Tahun 1996 jam 7 malam di mana Fadel Alehan Ropeset adakan misa kudus di sebuah gereja Katolik Santa Maria Cabilato Almahro Buenos Aires. Saat dia selesai membagikan komuni kudus, seorang wanita datang untuk memberitahu dia bahwa dia telah menemukan hosti yang dibuang di tempat lilin di belakang gereja. Pastor Alejandro langsung pergi melihat hosti yang tercemar. Karena dia tidak dapat memakannya, dia menempatkannya dalam wadah berisi air dan menyimpannya di tabernakel kapel. Pada hari Senin tanggal 26 Agustus saat membuka tabernakel, dia melihat dengan takjub kalau hosti telah berubah menjadi saat berdarah dan telah jadi jauh lebih besar dari bentuk hosti asli. Dia memberitahu Paus Franciscus yang saat itu adalah kardinal Jorge Bergoglio. Kardinal beri instruksi agar hosti difoto secara profesional. Foto-foto itu diambil pada 6 September dan dengan jelas menunjukkan bahwa hosti yang telah menjadi potongan daging yang berlumuran darah telah tumbuh secara signifikan. Selama tiga tahun hosti tinggal di Tabernacle. Seluruh urusan dirahasiakan. Karena hosti tidak mengalami dekomposisi yang terlihat, Kardinal Bergoglio memutuskan untuk menganalisisnya secara ilmiah. Pada tanggal 5 Oktober 1999, di hadapan perwakilan kardinal, ilmuwan Dr. Ricardo Castonen Gomez mengambil sampel dari fragmen berdarah dan mengirimkannya ke New York untuk dianalisis, karena dia tidak ingin merugikan penelitian ini. Dengan sengaja, dia tidak memberitahu para ilmuwan sampel itu berasal dari apa, supaya tidak mempengaruhi penelitian mereka. Sebuah tim yang terdiri dari lima ilmuwan, salah satunya adalah ilmuwan Dr. Frederick Sugiba ahli jantung, dan patologi forensik terkenal. Dia menentukan bahwa zat yang dianalisis adalah daging dan darah asli yang mengandung DNA manusia. Sugiba bersaksi bahwa bahan yang dianalisis adalah fragmen otot jantung yang ditemukan di dinding ventricle kiri yang dekat dengan katup. Otot ini bertanggung jawab untuk kontraksi jantung. Perlu diingat bahwa ventrikel jantung kiri memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Otot jantung dalam kondisi peradangan dan mengandung sejumlah besar sel darah putih. Hal ini menunjukkan bahwa jantung masih hidup pada saat sampel diambil. Menurut pendapatnya, jantung itu hidup karena sel darah putih akan mati di luar organisme hidup. Sel darah putih membutuhkan organisme hidup untuk menopangnya Apa yang luar biasa dari kesaksian ini bukanlah bahwa jaringan berasal dari dinding ventrikel kiri Tetapi sel darah putih hadir dalam jumlah besar di dalamnya Yang berarti bahwa jaringan atau daging yang diselidiki itu adalah seperti daging yang diambil dari jantung yang masih hidup dan sementara dipompa jika ini dituduh adanya skenario kemungkinan penipuan terkait daging yang diselidiki itu, mungkin diajukan oleh seorang kritikus. Itu berarti pejabat gereja telah mengizinkan penyiksaan dan kematian seorang pria dengan golongan darah AB, membuka dadanya saat dia masih hidup setelah menyiksanya, dan mengeluarkan daging itu dari jantungnya yang berdetak. Bagaimana sepotong jaringan otot jantung yang tidak bisa membusuk dari dinding ventrikel kiri dan memiliki sejumlah besar sel darah putih yang telah menembus jaringan bisa masuk ke dalam gelas di dalam tabernakel tempat host yang dinodai itu disimpan secara rahasia? Bagaimana potongan daging yang sebenarnya hanya bisa berasal dari subjek yang hidup dan disiksa bisa masuk ke dalam tabernakel? Evaluasi medis yang solid menunjukkan bahwa sampel belum membusuk dan tidak dapat diperoleh dari subjek yang sudah meninggal atau mayat. Catholic Credo Channel Dan yang menarik adalah apa yang dikatakan Dr. Sugiba tentang slide mikroskopis sampel Echaris Menurut ahli ini, daging itu berasal dari orang yang masih hidup yang telah menderita cedera traumatis pada jantung dalam hitungan dua atau tiga hari sebelumnya. Sekarang kita lihat tes DNA mujizat Ekaristi Buenos Aires. Apakah ada DNA Kristus? Maksudnya apa itu DNA Kristus? Dalam tes DNA nuklir standar untuk darah, secara rutin akan diperoleh profil genetik. Profil genetik itu merupakan kombinasi informasi genetik dari kontribusi ibu dan ayah. Jika ada profil genetik manusia dalam sampel yang diuji, maka itu bukan darah Kristus. Karena Yesus dikatakan lahir tanpa campur tangan seorang ayah. Jadi sesuatu darah itu dikatakan memiliki DNA kristus jika tidak ditemukan profil genetik manusia di dalamnya. Dan pengujian DNA sampel yang diambil dan telah dilakukan penelitian di tiga laboratorium DNA independen, tes DNA nuklir yang dilakukan gagal menghasilkan profil genetik manusia. Dan ini bukti sampel itu adalah milik kristus. Penyelidikan ini memiliki relevansi dengan ajaran Katolik tentang roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus selama misa, dan dengan memiliki bukti kehadiran nyata Yesus dalam Ekaristi, dalam Hosti Kudus. Umat Katolik juga percaya Ekaristi sebagai peringatan sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Umat Katolik percaya bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi hidup-hidup, sebagaimana Ia hadir. Pada saat kebangkitan Lewat penelitian ini membuktikan Roti yang telah dikonsekrasi dalam perayaan ekaristi Telah berubah jadi tubuh Kristus Apa yang kita imani tanpa terlihat oleh mata jasmani Telah diungkap Tuhan kebenaran iman Katolik kita dengan mujizat ini Roti itu telah menjadi daging yang adalah jantung yang hidup Jantung dari seseorang yang telah menanggung penderitaan Tapi orang itu tetap hidup Dan orang itu adalah Kristus Itu dibuktikan dari adanya darah putih yang tidak bisa ada di daging mayat Tubuh Kristus yang kita terima dalam perjamuan anak domba Benar-benar adalah tubuh Kristus yang hidup Dan penelitian ini telah membuktikannya Dan ini membuat para peneliti jadi tercengang Itulah penelitian dari Keajaiban mukjizat Ekaristi di Buenos Aires, Argentina tahun 1996. Jika kita melihat hasil penelitian tahun 1996, apakah keajaiban yang terjadi tahun ini tahun 2021 yang lagi viral akan memiliki hasil seperti mukjizat tahun 1996? Kalau penelitian tahun ini memiliki bukti yang sama adanya daging dan darah yang sama, itu berarti roti yang tidak dipersembahkan dalam misa bisa ikut menjadi tubuh Kristus. Sama seperti roti-roti lain yang berada di atas altar, karena katanya roti itu telah jatuh di lantai dan tidak dipersembahkan di atas altar. Sebenarnya keputusan Uskup untuk terus melakukan penelitian hanya untuk meredam keadaan. Tapi hasil yang sudah mungkin yang akan kita dapat, kejadian itu bukan mujizat ekaristi. Karena penyelidikan awal dengan libatkan banyak saksi dan telah gugur dalam pemeriksaan silang, sudah perlemah kemungkinan diakui sebagai mujizat ekaristi. Dan itulah gereja katolik sangat hati-hati dengan yang namanya keajaiban penelitian yang ketat selalu dilakukan jadi jika sesuatu telah diakui oleh gereja katolik itu sudah dipastikan benar adanya bagi saudara yang merasa diberkati dengan video ini bisa like, share dan komentari yang belum subscribe channel ini jangan lupa di subscribe ya yang ingin mendapat pemberitahuan video terbaru kami bisa hidupkan lonceng. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.